kiri gimana sih kajarin dong Halo guys Assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel saya binasca official dan di video kali ini saya akan membagikan presid-presid yang terbaru lagi kita jadi sini. Oke kita tanpa berlama-lama kita langsung aja simak satu persatu presidnya <tuh> <tuh> Oke, okay, lanjut ke versi yang kedua. <SISI> Oke okay, lanjut ke persediaan yang ketiga Oke okay, lanjut ke persediaan yang keempat Rahmatahalu Asyik Oke okay, lanjut ke versiode yang kelima Oke okay, lanjut ke versiode yang keenam ya Oke, okay, lanjut ke episode yang ketujuh. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-8. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-9. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-10. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-11 ya. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-12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 oke okay, lanjut ke presiden yang kelima belas oke lanjut ke presiden yang ke, okay, ke enam belas Oke, lanjut ke percakapan ke tujuh Dari mana datangnya Dari gengin, gengin ayam rapi, Oke, lanjut ke percakapan ke delapan ya. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-19. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-20.